Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, okay guys, malam ini aku mau keliling Pasar Malam di Perincian Street Night Market. <coughs> Oke okay guys jadi hampir setiap hari aku selalu lewat pasar malam ini karena aku selalu membeli makanan atau sekedar membeli barang kebutuhan lainnya dan kebetulan pasar malam ini dekat sekali dengan rumah bos aku guys. <tuk> Pasar malam ini dikenal dengan sebutan Linchang Street Night Market dan berada di daerah Da'an ya, Masih sekitar Taipei. Di sini dekat sekali dengan gedung Iling I yaitu gedung tertinggi di Taiwan. Oke, kalian juga pasti penasaran ya. Kita review bareng-bareng pasar malam di Linchang ini jadi di pasar malam ini selain menjual aksesoris fashion dan juga barang-barang lainnya ternyata di pasar malam ini terkenal dengan sebutan surganya makanan guys ya betul jadi surganya makanan khas taiwan bukan hanya cemilan oleh-oleh tapi pokoknya berbagai macam makanan semuanya ada di sini Biar kalian gak semakin penasaran, mendingan kita review bareng-bareng Pasar Malam Lincang Street Night Market. Oke guys, ikuti terus video ini. Jangan skip dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Guys, aku mau beli es campur. Ini ada es campur khas Taiwan udah terkenal banget dan rameh banget di sini pokoknya sudah terkenal rasanya juga enak satu porsi tuh oh, isinya banyak bagus banget. <tuh>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 Karena pesanan aku udah jadi, sekarang waktunya aku mau pulang dan mau nikmati es krim mangga yang tadi aku pesan, guys. Beli sesuatu yang ingin aku beli, jadi aku mau langsung balik lagi, guys. Udah jagung bakar juga. Wah. kayaknya aku perlu balik lagi aja, karena udah sampai ujung. Kita coba puter balik. Oh, Ise, kita tuas Sepi, 80, sep 80, dua p 150. Sepi, sep 100. Sepi, sep pang <laughs> oh. Wah, es tebu satu botolnya 40000 guys, okay. bye bye 40000 guys Aku <laughs> cari es tebu Oke oh. <laughs> Oke, sekarang kita balik lagi. Langsung kita balik ya. Aku dari view pasar uh, Taiwan di sini, pasar malam. Pokoknya rame banget. Mereka bukanya tuh kalau malam, kalau malam aja, guys. Jadi, kalau siang di sini tuh sepi, tapi sebagian besar mereka itu menjual seperti sayuran-sayuran gitu. Nah, di sini juga ada <tuk> santu, lupa, kan? <tuk> Sampur sini enak banget, loh. Ini terbelah main harganya, ala-ala bento. Guys, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Semoga informasi ini bermanfaat untukku. Bye bye.